halo, nama saya Novalita Saya pelajar dari SMA Muhammadiyah Satu Sinagung di sini saya akan memberikan materi Tentang kerajinan dan tujuan kerajinan Banyak orang kerap Mengagumi suatu hasil kerajinan Baik itu karena detailnya Yang unik, detailnya unik Maupun makna filosofinya Yang mengintuh hati Kerajinan dapat dibuat dari kayu Plastik, kain atau Bahan-bahan sampah riba yang sudah tidak digunakan Kita akan kreatif, bahan tersebut dapat diubah menjadi suatu benda bernilai ekonomis berikut adalah pengertian dari kerajinan, kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan, kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan atau kegunaan pembuatan kerajinan yang prosesnya semakin rumit dilakukan membuat kualitas dan nilai jualnya yang semakin tinggi tujuan kerajinan Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang produksinya melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup. Produksi kerajinan dirancang untuk tujuan fungsional, kegunaan sekaligus memiliki nilai keindahan. Berikut beberapa tujuan kerajinan. 1. Sebagai penghias, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada benda atau sebagai pajangan tidak memiliki makna tertentu dua sebagai benda pakai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari tiga sebagai kebutuhan ritual kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual empat sebagai kebutuhan simbolik kerajinan tradisional biasanya berfungsi melambangkan hal tertentu yang berkaitan dengan spiritual lima sebagai kebutuhan konstruktif kerajinan berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan tujuan kerajinan